Hai semua. Saya Iin kali ini mau membuat roti yang lagi viral, bubble bread. Buatnya gampang, tanpa telur, tapi hasilnya empuk dan lembut. Mau tahu gimana cara buatnya? Nonton terus video ini sampai selesai ya. Siapkan wadah, lalu masukkan 12 sendok makan tepung terigu. Aku pakai yang pro sedang. Kalau punya terigu protein tinggi lebih baik lagi pakai itu ya. 12 sendok makan itu setara dengan kurang lebih 180 gram. Selanjutnya, tambahkan gula pasir, susu bubuk, ragi. Kalau tidak yakin dengan raginya, bisa diaktifkan terlebih dahulu ya. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 140 ml air hangat. Bisa juga pakai susu hangat ya. Ini tambahkannya bertahap aja. Aduk-aduk sambil ditekan-tekan sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian tambahkan sejumput garam dan 1 sendok makan margarin atau mentega. Kurang lebih 30 gram ya timbangannya. Aduk-aduk lagi sampai terlihat halus seperti ini. Kemudian tutup. Karena adonan roti ini nggak diulen sampai kalis elastis, biar hasilnya tetap empuk, kita diamkan kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, udah mengembang banget ya seperti ini. Kita buka, tutup plastiknya, kempeskan adonan, lalu pindahkan ke meja kerja. Ini adonannya memang agak lengket ya. Meja kerjanya ditaburi dengan terigu. Jadi kalau membuat adonan tekstur seperti ini harus punya terigu yang lebih ya. Ini kita tepuk-tepuk pakai terigu biar tidak lengket. Kemudian ini mau dibagi kecil-kecil biar lebih gampang dipanjangin gini dulu. Tapi terserah sih ya, kalau teman-teman punya cara yang lebih gampang bisa pakai caranya masing-masing Kalau mau ukuran bubble sama besar, lebih baik pakai timbangan ya Kalau sudah selesai dibagi-bagi, ini kita rapikan seperti ini Bentuk bulat seperti ini sambil ditarik biar permukaannya lebih halus Lalu tata di atas loyang, loyangnya aku ala baking paper Jangan lupa diberi jarak ya, soalnya nanti mengembang setelah ditutup 30 menit, adonan rotinya sudah mengembang seperti ini, udah rapat Olesi dengan susu cair Lanjut panggang, Di sini aku pakai oven tangkring Ovennya harus benar-benar panas ya saat dimasukkan Pakai api yang besar Ini suhunya antara 180-190 derajat Letakkan di rak paling atas, buka lubang anginnya Biasanya untuk roti panggangnya cukup 15-20 menit Biar kelihatan lebih cakep kinclong Selagi masih panas, ini kita olesi dengan margarin atau mentega, ya. permukaannya mari lihat bagian dalamnya. Nah, kelihatan kan seratnya? Walaupun enggak diulen, tetap lembut dan halus. Ini juga empuk, loh, karena roti bubble-nya ini enggak aku pakai isian Atasnya bisa dikasih topping, ya, biar makin enak. Gampang banget kan cara buatnya? Oke, okay, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Jangan lupa like, komentar, dan share-nya ya. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dah.